Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah Sahabat Al-Quran Dan pencinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia Ini yaitu hari ke-6 yaitu bulan Ramadan Kita akan melanjutkan Pembelajaran tentang Ilmu Tajwid dan kita akan membahas pada saat ini yaitu Hukum-hukum uh, tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Imran Mulai dari ayat 1 uh, Nanti kita akan lihat uh, waktu ya sampai di ayat berapa kita akan belajar uh, tentang ilmu tajwidnya Seperti biasa kita baca terlebih dahulu uh, Satu ayat-satu ayat kemudian kita sambil membahas tentang ilmu tajwid yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut sehingga bacaan kita lebih fasih, bisa lebih uh, baik dan uh, bisa lebih indah kedengarannya walaupun suaranya tidak bagus seperti saya, akan tetapi ketika membacanya itu dengan menggunakan tajwid, maka akan terdengar lebih indah Mari kita mulai dengan diawali pembacaan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim alif lam mim ini disebut dengan hukum bacaan mad lazim harfi musaqqal kilmi kenapa disebut ada kilminya karena di sini ada mad lazim lah huruf lamnya ini mad lazim berhadapan dengan huruf mim yang bertasdid maka cara membaca lam ini panjangnya dan mim yaitu sama-sama tiga alif atau enam harfat namun dengan catatan sebelum masuk ke mim maka dipanjangkan dulu lamnya, Selama tiga alif atau enam harkat, baru diiluamkan atau dimasukkan ke mim, didengungkan selama dua sampai tiga harkat. Maksudnya, dengungnya yang dua sampai tiga harkat. Mari kita contohkan: Le... sudah enam harkat. Hmm, lah, yang dimaksud dengungnya, amnya itu selama dua tiga harkat, baru masuk ke mim al lam mim jadi bunyi la dan mimnya sama-sama enam -sama harakat sementara bunyi dengungnya atau idghamnya itu 2 sampai 3 harakat Allahu la al hayyul qayyum Allah Di sini lafaz Allah dibaca dengan tebal maksudnya dibaca Allah tidak dibaca Allah karena huruf sebelumnya yaitu alif Berharkat fathah aturannya ketika kita bertemu dengan lafaz Allah maka cara membaca lafaz Allah itu, kita melihat huruf yang sebelumnya. Kalau huruf yang sebelumnya itu berharkat kasroh, maka wajib dibaca lah, atau wajib dibaca tipis. Kalau huruf sebelumnya berharkat selain kasroh, maka wajib dibaca tebal, atau dibaca "Allah". Seperti di sini, "Allah" di sini alifnya berharkat fathah, maka dibaca tebal atau dibaca Allah. Kemudian lafaz Allah di sini hukum bacaannya mat tabi'i atau mat asli. Panjangnya lafaz Allah di sini dua ketukan. Allahulah. Di sini hukum bacaan majais mufasil. Panjangnya dua setengah alif atau lima harkat La ilaha Kenapa disebut dengan Maja'is memfasil Karena ada matabia'i Yaitu huruf alif Yang diawali baris fathah Kemudian bertemu dengan Huruf alif di lafat ilaha Maka disebut dengan Bacaan Maja'is memfasil La ilaha lahlah di sini hukum bacaan metobii kalimi karena adanya harkat yang berdiri pada huruf lam membacanya dua harkat ilah Iilla di sini juga hukum bacaan metobii panjangnya dua harkat Iillawal wal jadi ketika kita bertemu dengan al atau alif lam terkadang ada yang dibaca terkadang ada yang tidak dibaca contohnya seperti di sini dibaca wal ini kan dibaca artinya dibacanya dengan sukun berbeda dengan dilafat bismillah seperti di sini bismillahirrahmanirrahim di sini kan ada alif lam al akan tetapi tidak dibaca perbedaannya ketika bertemu dengan alif lam yang dibaca atau tidak dibaca, maka kalau dibaca itu, yaitu yang disebut dengan alif lam komariah kalau tidak dibaca maka disebut dengan alif lam syamsiyah syi <tik> huwal di sini juga alif lam komariah Haiul. Nah dibaca walaupun dibaca dengan apa namanya? Sukun. Qayyum. Yum. Di sini hukum bacaan mat'arik sukun, Karena adanya mat'abi'i yaitu waw sukun yang didahului baris domah Kemudian baru temu dengan huruf mim. Di sini huruf mim disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena berhenti. Maka membacanya bunyi yum boleh dibaca dua, boleh dibaca empat, boleh dibaca enam harukan. Akan tetapi kalau dilanjut, Hayyul Qayyumun alaikal. maka Ketika dilanjut artinya tidak berhenti maka bukan maqarid disukun lagi akan tetapi tetap menjadi maqtabi'i Karena tidak bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti yang berupa mim Kita lanjut Nazzala alaikal kitab bilhaqti Dingko. Di sini ketika nafas kita pendek boleh berhenti di mosodiko, namun jangan dibaca mosodikal ketika berhenti. Cukup dijadikan Iwat Artinya tanwinnya tidak harus dibaca mosodiko ketika berhenti. Namun ketika lanjut langsung dibaca mosodikal. Misalkan nafasnya cukup di sini alaikal di sini alaikal alif lam apa tadi Qomeriah. karena dibaca alaikal kita Ta, ketika ada harkat berdiri seperti ini pada huruf apa saja kecuali pada huruf uh, alif maka disebut dengan hukum bacaan matabi'i kalimi kalau pada huruf alif ada harkat berdiri, maka disebut dengan bacaan mad badal. Panjangnya dua harkat atau dua ketukan. Alikal kita Bil bil juga di sini, alif lam, komariah, dibaca dengan jelas. Bil Bilhak nimosoddiko mosodiko seperti yang saya, saya sampaikan tadi kalau berhenti ini maknawiat Pandangnya dua harakat dan tidak dibaca tanwinnya mosodiko kalau dilanjut di sini hukum bacaan idghom bilaguna karena adanya tanwin fathah yang bertemu dengan huruf idghom bilaguna yaitu lam huruf idhqam bila gunah ada dua, lam dan ro maka membacanya bunyi qnya dimaksudkan ke lam tanpa mendengung munsaddiqal lima hukum bacaan matabi'i karena ada huruf alif yang diawali baris fathah panjangnya dua harkat liima bainaya dayhi wa al. di sini bacanya disamarkan dan mendengung selama 2 sampai 3 ketukan wa al. samar dan mendengung hukum bacaan ikhfa hakiki karena adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf za wa anzalat tawra. wa anzalat ya di sini alif ada alif lam ini namanya alif lam syamsiah tidak dibaca dan jadi dari lam langsung ke dimaksukan atau diidghamkan ke ta anzalat tau alif lamnya dilewati tidak harus dibaca karena alif lam syamsiyah. Hukum bacaan, رَوَّهُ hukum bacaan di sini kita bertemu lagi dengan harkat berdiri pada huruf roh. hukum bacaan matba'i kalimi. kalau di sini wal alif lam Qameriyah. dibaca dengan jelas dan itu harus wal -injil. in di sini dibaca dengan dengung dan disamarkan selama dua sampai tiga harokat karena di sini hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun yang bertemu dengan huruf jim atau berhadapan dengan huruf jim huruf nun sukun yang berhadapan dengan huruf jim ini disebut dengan bacaan ikhfa hakiki bacanya disamarkan dan didengungkan 2 sampai 3 harkat wal <Sess> inji <Sess> Well di sini hukum bacaan karena adanya matobii yaitu ya sukun yang didahului baris kasroh pada huruf jim kemudian bertemu dengan huruf lam yang disukunkan di sini tidak sukun ini berharkat watah akan tetapi di sini disukunkan karena berhenti maka cara membacanya boleh dibaca yaitu bunyi jilnya jil. Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat Kita lanjut. Mingqabalahudallinnansi wa anzalal Ming membacanya disamarkan dan didengungkan 2 sampai tiga harokat karena adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf qaf hukum bacaan ikhfa hakiki. Ming terdapat hukum bacaan kolkolah surah karena ada huruf bak yang sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil huruf qalqalah kol ada lima yang berkumpul di dalam lafad qat wujuddin qat wujuddin yang pertama yaitu qaf yang kedua yaitu to yang ketiga bak yang keempat yaitu jim yang kelima yaitu dal ketika huruf tersebut sukun berada di tengah-tengah kalimat maka dibaca dengan pantulan kecil ketika huruf yang lima tersebut sukun berada di akhir kalimat maka dibaca dengan pantulan kuat. Kalau di sini qabaluh pantulan kecil karena berada di tengah-tengah kalimat. <tuh> Kemudian di sini linasi ada nun bertasdit hukum bacaan gunnah musyaddadah membacanya didengungkan selama 2 sampai 3 harkat. dengan cara bunyi lam dimasukkan kenun. lin lin dimasukkan ya lin dan siwa wa, wa di sini hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya samar dan didengungkan 2 sampai 3 harakat. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf za. Ikhfa hakiki. Wa an wa an. Jadi samar. Bukan wa an, wa an bukan, tapi disamarkan. Wa anzalal furqan. Kemudian, di sini tanda wakaf, namanya wakful aula, lebih baik berhenti. Furqan di sini berarti terdapat hukum bacaan, makna adik karena adanya maktabi, yaitu huruf alif yang didahului baris fathah. Kemudian, bertemu dengan huruf non yang disukunkan karena wakaf, maka membacanya bunyi kon boleh dibaca dua, empat, atau enam harokat. Innalilladzina kafaru bi aatil lahi lalu mu'adzabun shadiid. Walla. Allahu Aziz Zuntiqam Innalazhinah Ada nun yang bertasjid Hukum bacaan gunnah musyaddadah Membacanya didengungkan dua harukan Innalazhinah La di hukum bacaan mat tabi'i panjangnya dua harakat. Lanziina kafaru ru hukum bacaan mat tabi'i karena adanya waw sukun yang didahului baris dhammah. Panjangnya dua harakat. Kafaru bi'a mad badal karena ada Harkat berdiri pada huruf alif. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, ia mat-tobi'i kalimi. Adanya harkat berdiri pada huruf ya. Panjangnya mat-badal dengan mat tabii itu sama-sama dua harkat. bi -ayatillah. Kemudian lafad Allah di sini dibaca dengan tipis ya seperti tadi kalau Allahu yang di atas ini dibaca dengan Allah kalau di sini biayatillah dibaca dengan tipis karena huruf sebelumnya yaitu huruf Ta baru harkat kasrah Selanjutnya lafadz Allah hukum bacaan kalimi karena adanya harkat berdiri pada huruf Lam panjangnya dua harkat. BI la Kemudian di sinilah wa hum waza hukum bacaan izhar karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain bak dan mim jadi ketika uh, melihat mim sukun bertemu dengan huruf selain bak dan mim maka disebut dengan bacaan idhar syafawi. Membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Lahumu azazah matami'i. Panjangnya dua harikat. Azabun ikhfa' hakiki. Karena adanya tanwin zombah. Pada huruf Ba yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu shin membacanya didengungkan dan disamarkan serta dipanjangkan dua sampai tiga harokat panjangkan dua sampai tiga harokat ketika diwakaf sini namanya wakaf mutlak boleh diwakaf harus diwakaf syadid berarti hukum bacaan arid sukun karena adanya mal yang bertemu dengan huruf dal yang disukunkan karena wakaf syadid. Kemudian terdapat huruf kol -kolah, seperti yang saya sebutkan tadi ada lima, diantaranya yaitu dal. Di sini berada di akhir kalimat maka membacanya dengan pantulan kuat syadid wallahu lafad Allah dibaca dengan tebal alasannya karena wawahnya berharkat fathah wallahu aziz hukum bacaan maktabi'i panjangnya dua harkat azizun Hukum bacaan ikhfa hakiki Karena ada tanwin tomah pada huruf za yang bertemu dengan huruf dal Atau huruf ikhfa Membacanya disamarkan dan didengungkan Serta dipanjangkan dua sampai tiga harukat Azizul Zul Pandang dua sampai tiga harukat Zul Zul jadi Zul dan Zul sama-sama bacaan Ikhfa Hakiki Zul Ikhfa Hakiki Zul Ikhfa Hakiki Wallahu aazizun Zul Tiqom selanjutnya Kom, hukum bacaan mat'arib disukun karena adanya mat'abi'i yang bertemu dengan huruf mim yang disukunkan karena berhenti uh, sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia sampai di ayat uh, berapa ini uh, ayat 4 surah Al-Baqarah pembahasan tentang ilmu tajwidnya dan insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tajwid di ayat-ayat berikutnya. Dan insya Allah kita akan lanjut besok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.